Oke. Okay. Oke, okay. tes tes tes tes. Cut. Mulai. Oke. Okay. Uh, karena kepotong ada. Ada tadi. Oke. Okay. Jadi mulai dari dari orangnya belanja dulu. Mm -mm. Belanja okay. di uh, terus gimana tadi? Belanja, belanja. Terus pulangnya sendirian. Mm -hmm. Pulangnya sendirian lewat hutan-hutan uh, lewat jalur yang <coughs> tadi aku di awal lah ya mas hmm. ya nah sehingga cerita tuh orangnya tuh udah dapetin barang barangnya ya, okay. nah, nah terus itu ya udah beliau itu kan langsung pulang kan ya mas ya terlepas dia mau makan dulu apa itu nggak tahu. pokoknya hmm, kita bahas okay, pulangnya okay. nah pas pulang ini mas dia itu udah mungkin jam 7 atau jam 8 lah ya mas hmm. ya. nah pas beliau pulang ini ini tuh apa melewati jalan yang tadi nah sebelum melewati perkampungan perkebunan oke okay. nah dia ini tersesat mas tersesat di hutan-hutan atau gimana ya jadi itu ya mas polanya tuh gini jadi kota okay. terus perbukitan tadi mm hutan-hutan -hmm. lagi Yo. itu ada perkebunan habis perkebunan itu per perumahan perkebunan okay. sorry okay. perumahan perkebunan tapi itu cuman beberapa rumah aja yang di depan oke okay. Nah terus itu ngelewatin hutan lagi oke okay. hutan lagi hutan lagi oke okay. kuburan baru desa wah berarti banyak hutannya berarti ya banyak banyak hutannya jadi hutannya okay. nih mengapit perumahan perkebunan ini nah oke okay. sebelum dari sebelum masuk perumahan perkebunan ini hmm. Nah, orangnya ini tersesat, Mas. nah Tapi tersesatnya ini di suatu perkampungan sendirian juga. Iya, perkampungannya nih apa asing, asing oh, perkampungannya. Iya, enggak istilahnya orangnya Bel ini belum pernah ke sana, belum pernah ke situ. Oke, okay. belum pernah ke situ. Nah, ya udah, dia tuh pas ke situ tuh pakai laga bingung, bingung, bingung lah. Iya, bukan, ya. bukan laga bingung dan istilahnya. Ya kayak orang pertama kali ya apa ya mas, namanya orang tersesat gitu yo. Hmm. Ya wes akhirnya, tapi di depan rumah-rumah situ -rumah tuh ada orang-orang mas. Orang-orangnya tuh diem terus. Oke, oke. Indo khati tawa. Iya. Orangnya orangnya nggak intinya ditanyain itu belum sampai ditanya. Belum, belum sampai okay. ditanyain, oke. Nah, intinya kalau orang-orang di desa biasa kan. Kalau ada orang lewatkan kan uh, menyapa biasanya, iya, gitu kan? Nyapa, ya Orang-orang uh -huh. ini yang ada di sini nih kayak, ya udah tatapan kosong gitu aja, mas. Itu. Nah, ya. singkat cerita, karena kebingungan akhirnya ya, okay. nanya, mas. Gimana? Nanya karena ke salah nanya... satu orang situ, tapi nggak turun dari mobil. Nanya, laki-laki atau perempuan? Ini aku lupa, ya, mas. Ya, intinya nggak nanya, nanya, nanya di warga di situ. Oke. Okay. Tapi nggak turun dari mobil, ya. Oke. Okay. Masih. Klunya. Masih nyala, lah. Masih nyala mobilnya. Oke. Okay. Pas ditanya, "Iku Mas, iku orangnya tuh diem aja?" Iya, kayak orang okay. bisu gitu loh, Mas. Kayak orang Tapi tapi tahu di. Tapi nyaut mesti ketika eh uh, ngomong kan biasanya kalau orang enggak enggak dengarkan biasanya enggak nah. lihat, tapi hmm. itu lihat gitu ya. Lihat. Tapi enggak mau ngomong. Tapi enggak ngomong. Okay. Gitu loh. Jadi itu kayak cuman tatap-tatapan gitu aja loh, Mas. Oke. Okay. Tatap-tatapan doang uh -huh. lah, gitu. Nah. Ya dia pas sebelumnya dia tuh pas buka jendela itu juga hmm. kaget gitu loh. Hmm. Bukan kaget ya kayak ya opo ya Mas ya? Wah, orang ini kok langsung natap gitu loh. Istilahnya kok langsung berpandang-pandangan gitu loh. Dia tuh hmm. kayak orang polos diem gitu. Oke. Okay. Hmm, ya wes pas nanya itu dia tuh kayak aku lupa yo ya Mas. Dia tuh cuma diarahin gini doang. Nunjuk-nunjuk jalan, nunjuk, nunjuk jalan, nunjuk huh. isyarat, isyarat tangan hmm. ya. isyarat hmm. tangan atau hmm diem aja atau polosan, aku lupa yang itu. Oke. Okay. Pokoknya itu singkat cerita, pokoknya dia tuh nanya, tapi didimin. Oke. Okay. Nanya, dia Orangnya tuh kayak polos gitu. Ya udah, akhirnya tuh dia tuh terus jalan itu. Hmm. Nah, di jalan itu tuh dia tuh ngerasain apa rame banyak orang, tapi tuh nggak kayak enggak ber, nggak beraktivitas seperti manusia biasa, nggak loh. Dia ya, udah orang di sana tuh cuma diem aja. diem terus ngeliatin, ngeliatin. Soalnya di situ tuh nggak ada kendaraan yang lewat, kecuali mobilnya dia itu sendiri. Berarti kayak, kayak apa ya? Kayak ada orang asing yang tiba-tiba jadi, tiba-tiba uh, masuk ke sini nih. Siapa terus nih? orangnya? Jadi ke notice semua, ya? Okay. Noti semua. Nah, itu tuh sama istrinya tuh, ndak rumahnya ditunggu-tunggu kan, Mas? Oke, okay. normalnya kalau orang pulang jam 8 aja lah ya. Itu tuh pulang nyampe rumah itu ya paling jam 10 atau setengah 11 itu udah nyampe. Oke, okay. nah. lumayan lama berarti. Ya. Lumayan lama itu okay. dia tersesatnya mas. Nah, pokoknya tuh dia tuh di situ tuh jalan terus jalan terus, akhirnya hmm. ya dia tuh nemu jalannya pulang lagi. Mesti nggak sampai tersesat gitu ya? Nggak sampai tersesat. Jadi dia tuh cuman ngelewatin, ya bisa dibilang apa ya mas? perkampungan goe mas, mas. ya kurang tahu ya, tapi kalau bisa dibilang gitu jauh, ya bisa gitu ya hmm. terutama ya karena reaksi orangnya biasa aja ya uh -huh. nah. tapi, tapi orang, orangnya yang, apa? tetangga yang uh, tersesat tadi itu nggak nah kalau itu orangnya aneh-aneh gitu loh, ngomongnya yang siapa mas? ya tetangga yang, yang tersesat tadi nah, ya? Nggak, biasa aja Biasa aja habis dari situ Dianggap orang normal gitu Normal, kan? normal Dia ah, nggak kenapa-napa okay. ya, Cuma itu pengalamannya kayak gitu Nah ah, terus okay. Pas nyampe rumah itu Sampai tengah malam pokoknya okay. Tengah malam, malam. Awalnya Empat, dia tuh nggak cerita Terus tuh akhirnya cerita okay. Ke orang-orang tetangga gitu Kalau okay. dia tuh pernah Punya pengalaman kayak gitu Tersesat Tersesat Oke, oke okay, okay. Nah terus ini lanjut ke futsal-futsal kepotong-potong okay. okay. tadi udah e, dijelasin nah, panjang lebar ya mas uh, tentang uh, alur perjalanan itu dari di, menuju, di ya. recall lagi yeah. Jadi, tadi awal-awal mau berangkat futsal karena mm. lama nggak pulang mau yeah. ketemu teman-teman yang mm -hmm. yang dari Banyuwangi. iya yeah. okay. nah terus itu tuh lewat jalan itu lewat jalan itu dong okay. maksudnya aku tuh pasti itu berangkat jam 7 tergantung mainnya sih Mas biasanya anak-anak hmm. tuh main tuh jam 7 tujuh. jam 7-8 tujuh 7 jam malam nah, mau enggak mau aku tuh yo bar maghrib harus abis berangkat harus. soalnya perjalanan jauh iya perjalannya jadi jam 6 yo. jam 6 nah, abis jam maghrib aku pasti habis ya. maghrib-habis maghriban okay. gitu is langsung, langsung izin per... oh, langsung berangkat. Pak aku futsal gitu oke okay. nah, ya wes Mas dan aku selama futsal itu ya Mas ya, nggak pernah menemukan hal-hal yang apa aneh aneh maksudnya perjalanan berangkat itu lancar lancar, lancar ya okay. sampai futsal mm. terus yeah, futsal seperti semestinya yeah. gitu oke okay. dan pulang sama teman-teman oke okay. dan pulang itu kan pasti dengan apa keadaan capek mas ya uh, pulangnya sendirian ini bareng-bareng oh bareng-bareng iya bareng-bareng berangkatnya yang siapa sendiri berapa orang ini ya biasanya 12 oke okay. 10 pokoknya tuh banyak lah mas banyak iya. banyak barengan lah okay. terus nah apa ya dengan jarak yang jauh ya mungkin capek terus tuh hmm. di kan juga olahraga yeah. capek banget lama ya, si akhirnya pas aku pulang itu mas ya ini cerita ya, mistisnya ya mas masuk cerita oh. mistisnya anehnya lah pengalaman anehnya, anehnya. pengalaman hmm. anehnya apa ya ini pas aku pulang itu Rumahku itu gelap Gelap Berarti oh, nah. jam 9 lebih lagi. 11 11 oh, Setengah 11 Setengah 11 Setengah okay. 11 oh, ini Rp. sampai rumah? No, nyaman aman nyaman rumah Nggak, Gak, aman. padahal lewat jalan yang katanya banyak Yang banyak wow. Aku tuh Sejauh ini gak pernah sama, -sama sekali tuh Nemuin hal-hal kayak gitu okay. Soalnya tuh dulu tuh pas Pulang dari mana-mana tuh juga pernah sendirian sebelumnya Sebelumnya tuh pernah sendirian juga ketika pulang hmm. malam pernah jam okay. setengah sembilan, setengah sepuluh itu udah biasa lah. Oke okay, terus? Nah yowis, itu kan balik ke rumah ya mas ya. Hmm. Rumahku itu nggak ada, gelap. Oke, okay. gelap ya Aku seperti biasa nih mas. Nah harusnya kalau orang pulang dari mana-mana tuh, ya aku sering dikasih tahu orang tua aku tuh, ya kudu apa bersih bersih nolong mas. Meskipun dari tempat yang bersih, itu cuci hmm. kaki, cuci tangan, cuci muka lah. Ya yeah, ya. Yeah. Ya namanya orang capek ya mas ya, aku pas buka rumah tuh ya assalamualaikum gitu, hmm. aku tuh langsung pakaianku tak lempar, terus aku tuh langsung baring di kursi kursi panjang, ya, uh. capek, terus tidur tiduran, ya tiduran lah ya, ah uh, tidur tiduran, oke, okay. nah aku tuh nggak kerasa mas, aku tuh nggak sadar, bukan nggak sadar, aku tuh lupa pas itu main hp atau bengong, ha. ini aku lupa, okay. pokoknya intinya aku baring baring di situ, rebahan, rebahan, ya, rebahan. Laya -laya. Uh itu bener-bener capek, pas itu tuh apa ya, ya bukan apa, capek lah pokoknya kalau orang ngambil sebut saldo mas, yo, capeknya tuh di ya, jauh ya, man, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, terus tuh, singkat cerita tuh ini okay. ada yang ngetok mas, dari luar dari atau dari dalam? luar, dari, dari luar berarti pintu depan, hmm, hmm. rumahku itu kan bentuknya panjang nih mas, ya. panjang, okay. seperti kayak huruf L, tadi ketok ya yeah. atau gini? Gimana? ketukan orang mau, eh. ketukan orang, tapi nggak ada yang uh, uh, apa, uh, oke. Okay. Tok, tok, tok, tok, tok, tok. Gitu. Nah, ya, oke. Okay. Tapi nggak salam, nggak ada salam. Nggak ada, ada salamnya, ada salam. Nah, tapi, eh, kayak ada orang. Sorry, aku ralat. Itu bukan ketukan. Aku salah. Ini, apa? Genggaman pintu, itu kan bulat. Hmm. Itu tuh kayak klek, klek, klek, klek. klek. Sorry, oh, bukan hmm. ketukan. Oke. Okay. Yeah, iya, aku salah. Aku salah. Btw, Oke, ya, ya, ya, ya, ya. belum pernah cerita ini ke, ke teman-temanku hmm. waktu itu. Tapi aku bilangnya ke ibuku tuh. Biar ibuku nggak takut. Aku bilangnya ketokan nah. Oke. Okay. Padahal kejadiannya itu mas, itu tuh genggaman pintu yang klek klek klek klek. Nah. Kayak kayak besi dibuka. Apa? Besi. Pintu besi itu. Ya? Ha, pintu dibuka besi. Bulet pintu gitu besi. loh. gagang ah. besi. Itu tuh. Tapi sambil keder mas. Jadinya tuh suaranya seperti ketokan Oh, iya, makanya aku nyebutnya tuh petokan itu tuh padahal tuh awalnya tuh kayak gagang besi tapi krek krek krek gitu loh uh, tapi, di, apa, di, di. Uh, uh, kan pintunya kayu tapi gagangnya besi gitu loh uh. jadi krek krek krek kreknya gitu loh berarti uh, geter enggak maksudnya bukanya kayak kosro gitu kosro iya. dibuka paksa iya mm -mm. tapi enggak sekasar itu ya nah terus oh, kaya, bingung kaya, kaya, kaya. aku mas awalnya Kek. soalnya enggak ada salamnya aku ngiranya tuh awalnya juga apa oh ya kan tetangga Talo, aku juga punya kalau tetangga masak mm. uh, kasar paling enggak tanya ya, dulu di dalam aja. rumah salam deh. lah ya Yo, nah. salam nah dan iku rumahku itu apa emperanya ya Mas ngarani apa ya kan halaman nah, itu halaman rumah tuh kan pasir kan jadinya tuh kalau ada orang pijakan kaki kan pasti kayak kerek-kerek oh iya gitu, Jadi, pasti, ada suara jejak, ada suara jejak. Oh, iya. nah itu tuh langsung kayak Klik, klik, klik, gitu Langsung tuh. nyampe depan rumah, berarti uh -uh, nyampe situ ya. wes Mas. Awalnya aku biasa Oh ya, tetap main HP gitu loh. Hmm. Mungkin awalnya aku gak ngerasa, tapi pas kedua nih baru notice. Oh, ternyata yang tadi itu ada suara orang apa ngano pintu. Tapi gak, gak setelah notice itu tadi baru sadar, baru sadar, baru sadar. Sudah gak ada, mm -mm, gak ada. Oke, okay. nah pas klak-klak-klak yang kedua itu, itu ya. Oh, kedua dua kali. Iya, ya yang keduanya gak lama. <laughs> yang pertama cuma klak klak klak klak gitu terus notis. aku merinding ini, cerita yeah, ini yeah, yeah. serius aku ini notis aku wah ini ada yang nggak fair ini yeah, oke okay. maksudnya tuh kok lama gitu loh mas itu tuh bener bener okay. kalau orang bengong tuh sampai kerasa gitu loh ngerti nggak sih um, aku okay. bengong main hp gitu sampai sampai gini sebentar tapi hmm. pokoknya intinya sampai sadar kalau itu tuh bener bener ada orang klik, klik, gitu okay. nah terus aku langsung manggil bapakku telepon atau pak gitu pak Hmm. bu gitu, uh. nah aku tekan orangnya kalau di rumah tuh ya enggak peduli langsung tak buka pintu kamar gitu loh, hmm. aku tuh di situ tuh langsung tergesa-gesa, tapi itu berusaha biasa aja, hmm. tergesa-gesa, kan rumahku panjangan nih mas ya, L-nya hmm. ini, ini ada beberapa kamar, dua kamarnya tuh dekatan, satunya tuh agak depan, harus ngelewati okay. ruangan, nah ruangannya ini bisa ngelihat arah depan rumah, jalan aspalnya itu. Uh, ruang tamu ruang tamu okay. ini kan full jendela kan jadinya hmm. tuh bisa arah ngeliat situ jalan okay. nah aku tuh langsung pertama ini menuju ruang menuju kamar bapakku langsung tak buka itu mas hmm. itu tuh gelap mas nggak ada orang. ada orang tak okay. tutup terus ke kamar nenekku okay. Jadi, tapi nenekku ini udah meninggal uh, tapi jadinya tuh kamarnya tak, di situ. ada di uh, situ jadinya tuh hampir deket gitu loh okay. uh, tak buka juga tak bu nggak ada nah, terus yang terakhir ini aku ke kamar yang paling depan kamarnya siapa ini ini nganu kamarnya mas kakakku Oke okay. kamarnya kakakku tapi kalau ada tamu-tamu di itu situ. Ah, okay. di, di situ. aku tuh enggak tahu ya Mas pasti itu tuh berusaha memberanikan pokoknya intinya memastikan kalau di rumahku tuh ada orang intinya hmm. tuh bener-bener ada orang hmm. memastikan nah pas aku ke depan Mas itu juga tak buka Mas itu tuh enggak ada orang Mas waduh aku itu langsung kayak lemes tapi kayak langsung mau, mau lari nggak bisa bukan enggak mau lari ya aku langsung kayak bersih bersih ha. bersih bersih aku langsung kamar mandi bersih bersih akhirnya aku sholat dua rakaat istilahnya sholat apa ya sholat sunnah lah ya mas ya belum hmm. belum sholat, eh, okay. sholat isya aku juga okay. pas itu malam nah itu tuh kejadiannya sekitar setengah jam setengah jam ya setengah jam itu jadinya ya tak singkat dari ada kejadian itu terus aku tuh keliling-keliling itu nah pokoknya yang terakhir itu sebelum aku ke kamar mandi itu tak buka pintunya hmm. itu enggak ada orang Mas di situ mas. Okay. Dan, dan aku tuh yang tak heran ya aku tuh pas itu tuh enggak takut enggak kepikiran kemana-mana hmm. masih positif gitu loh yeah, yeah, Nah okay. pas aku sholat pun itu tuh habis sholat tuh masih berpikiran Wah aku ini paling kecapekan aja hmm. kecapekan aku ini aku yakin okay. aku. Nah, enggak lama setelah aku sholat aku kayak rebahan reban lagi gitu. ibuku masuk Mas Assalamualaikum hmm. itu tuh langsung ya kelek kayak gitu lagi hmm. nah, tanpa ketukan loh mas iya langsung, -langsung, langsung masuk bu dari mana itu tuh jam 11 lewat 15 oke okay. nah, ternyata mas malam itu tetangga ku ada yang meninggal oh loh. oke okay. untung gak dibuka ya iya minta pertolongan kamu mau <laughs> bukain yeah. meninggal waduh waduh oh, waduh oh, kok tambah <laughs> kok tambah zombie ceritanya. <laughs> gak, jadi gitu man. Okay. Ceritanya man. Nah, terus aku tuh enggak langsung cerita ibuku tapi. Tapi aku malam itu tuh tanya, hmm. "Bu, tadi sampe apa sempat pulang?" gitu. Enggak kok gitu. Enggak besoknya tapi aku cerita. Semalam tuh ada yang ngetok. Nah, terus katanya ibuku tuh apa? Itu namanya pagar bluk. Pagar bluk itu apa ya? Kayak penyakit gitu loh. Penyakit yang zaman dulu. oke, oh, oh, oke. Okay. Okay. Nah, Soalnya, pas itu kan masih zaman-zaman COVID, Mas. Juga, oh, okay. jadinya orang-orang tuh di depan rumahnya tuh ada bakar-bakar. iya, uh -uh. kayak itu, Mas. Kalau di kampung itu masih ada kayak hmm. gitu, Mas. Nah, pas masih. itu tuh, tapi pas malam itu tuh, apa rumahku tuh enggak ngobor itu, enggak ngadain ngobor itu. Oke, okay. ya, terus ya, besok-besoknya bapakku tuh bukan karena ceritaku juga, emang niatan bikin api kayaknya. Opa, opor lah, iya, Mas, seperti itu tadi intinya, kalau uh, pesan dari ceritanya ya yeah. pesan dari ceritanya Kalau pulang dari mana, langsung langsung ganti baju itu Betul sekali, bersih-bersih bersih. ya. Ini tak terusin ya mas ya, biar enggak Biar ceritanya, pengen tak sharing juga Oke, okay, oke okay. Aku punya teman teman SD Oke, okay, oke okay. Dia itu jadi satpam, Maksudnya, jadi ya, satpam. Bentar, bentar, bentar. jadi jadi jadi jadi